untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan menarik seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini langsung saja kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Kali ini ada postingan foto cute Papa Bilar, Bunda Lansi dan Abang Fatih Masya Allah banget ya Kita selalu dibikin happy sekali apalagi melihat Abang El pipinya itu menggemaskan sekali Masya Allah, banyak sekali yang pengen nyubit pipinya Abang L ya yang semakin embun, Masya Allah lucunya, mudah mudahan persahabat ya Leslar, selamat sampai tujuan, kita selalu mendoakan yang terbaik buat Lesti dan Rizky Pilat Posting ini persahabat ya diunggah oleh Kak Dion dan ada sebuah kalimat yang diposting juga Save like, Rizky billar Lesti Gejora, oleh-oleh ya katanya tua Sudah minta oleh, -oleh aja nih ya Masya Allah pas kembali oleh Akurasi, Anuskan Leslar 24 pastinya banyak sekali tanggapan dan banjir komentar Tentu banjir komentar positif dari sahabat Leslar Kita simak dari Fidanala mengatakan Masya Allah, gemes banget, abang ganteng, pinter, soleh Wow, luar biasa ya Dan kita lihat juga persahabat di komentar berikutnya Ada tanggapan dari Susmiati 2021 Aku bahagia, lihat kalian bertiga, semoga kalian sehat dan selalu happy, amin Masya Allah nih, doa-doa baik dan respon positif Selalu diberikan dari sahabat Lensler yang selalu mensupport idola kita Kemudian persahabat disimak juga kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti. Jaket Gucci yang dipakai saat menemani Abang L imunisasi, kontrol, dan check-up persahabat ya. Ini harganya bukan main, selangit. Jaket dibanderol seharga 28.810.867 rupiah. Harga yang sangat fantastis, jaket yang dipakai oleh Bunda Lesti, dan disimak juga bersahabat untuk sandal yang dipakai oleh Bunda Lesti. mirip Givenchy ini dibanderol seharga juta rp 9.480.000 wow, luar biasa! Kalau di total, kaniper ya, mencapai juta rupiah. Luar biasa, masya mudah-mudahan berkah barokah untuk rezeki adalah kesayangan dan semoga kita semua juga sebagai pecinta Leslar selalu diberikan kesehatan kelancaran rezeki dan selalu mendapatkan keberkahan amin berikutnya para sahabat kita mampir ke unggahan sebelumnya dari Papa Bilar yang memposting foto cute bareng Abang L dan Bunda Lesti dan di postingan ini pun banyak sekali dibanjiri komentar hingga respon Salah satunya ada dari Teh Fitri Karlina nih persahabat yang ikut menanggapi postingan tersebut Teh Fitri mengatakan hati-hati di jalan katanya tuh wah, Masya Allah banget ya Teh Fitri selalu saja ikut menanggapi di postingan Papa Bilar maupun Bunda Lesti Kita bangga dan happy banget ya mudah-mudahan Teh Fitri selalu sehat Teh Fitri adalah orang yang sangat mendukung sekali pasangan Lesti dan Rizky Billar, apalagi Teh ini disebut sebagai ketua Leslar Pusatnya Wah, wow, Masya Allah banget Kemudian bersahabat disimak juga di unggahan Lestari dan Les Lovers Ini mengunggah sebuah postingan Saat Bunda Lestri ke Jiora Ini nganter Abang L imunisasi, bersahabat ya, memang banyak sekali Netizen-netizen zulit yang selalu berkomentar negatif kepada Abang L Tetapi di sini kita simak ada sebuah kalimat Yang diposting oleh lovers 2 Nih, untuk para netizen yang rariwe Atau para ahli kesehatan dadakan Baca apa kata bu dokter? Bu dokternya happy Karena tumbuh dan kembang Abang L oke banget Dan disuruh makan yang enak-enak terus Hayo, mau pada protes, apalagi lagi tuh?" Zen katanya tuh ya, <laughs> karena nih persahabat ya, dokter ini sudah menjelaskan saat check-up BBL. Alhamdulillah, tumbuh kembangnya Abang Fatih ini oke okay banget. Masya Allah. kita bangga dan pasnya selalu dibikin bahagia. Berikutnya, para sahabat kita mampir juga ke unggahan akun Instagram IAG Indonesia. kembali ini disuruh milih pasangan tofu atau leslar pasangan mana yang jadi favorit kalian tuh persahabat ya jangan ditanya lagi kita selalu memilih idola kesayangan kita Leslar yang selalu bikin happy yang selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan selalu bikin bangga pastinya mudah-mudahan persahabatnya dukungan semakin banyak untuk idola kita tetap support tetap kompak dan solid untuk mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Bilar